Selamat datang di channel Tony Uspitani. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-1. Bagi adik-adik yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Selamat belajar. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melakukan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk e, terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah adik-adik memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga wujud. Wujud apa sajakah itu? Ayo kita pelajari bersama-sama di subtima ini adik-adik. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda itu ada tiga adik-adik. Yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil itu berwujud padat. Minyak dan air itu berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon itu berwujud gas. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lainnya? Nah adik-adik kita sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk memasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini adik-adik. Nah di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar di atas tadi. Kita akan kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tadi sesuai wujudnya adik-adik. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah benda padat yang ada di gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, Baskom dan lain sebagainya adik-adik bisa tambahkan sendiri ya sesuai dengan gambar tadi Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi contohnya air Ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, ada saus Lalu benda gas itu ada uap air ada gas juga adik-adik, biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan, nah gas itu termasuk dalam benda gas. Công ty Terima kasih.